Saatnya sekarang kita mengunjungi Pasar 26 Ilir. Di sini kita mencari pusat 4 MP ya. Di masih banyak tutup Tapi di Pasar 26 Ilir ini kelihatannya ramai ya. Walaupun ini habis dari lebaran ya 300 setelah lebaran. Yuk kita lihat yuk lingkungan situasi kondisinya di Pasar 26 Ilir ini. Pasar khusus oleh-oleh Palembang. yaitu itu MP Yuk guys. Ayo guys, ke jalan. Ya situasinya guys sangat padat ya Jadi pasti tidak ada matinya ini Hari biasa pun seperti ini sentral Kampung Mpe, Mpe guys Coba lihat cukup ramai ya guys banyak yang pembeli dari sekitar masyarakat sekitar dan juga beberapa wisatawan atau masyarakat dari luar daerah yang berlebaran di Palembang ya ya inilah situasinya guys Kampung Mpe, -Mpe guys tuh coba lihat guys Cơm so, hả, namanya PP nyanyu apa ini Oh, rupanya dipanggang, Guys. Ini di dia dipanggang, Guys. Nah, ini dia panggangan Sudah Sudah ada tinggalin. Tinggalin, Guys. Oh, dari telur apa ya? Hah? Banyak pakai campuran telur ya? Ya, campuran telur. Dari telur guys, ya dipanggang yang mungkin cukup gurih nih. Oh, ini gurih. Iya. Wah, ini kebetulan untuk pempek lala ditutup guys di Lebaran ketiga ini ya. Biasa di sini rame sekali guys, tapi masih ada alternatif di toko-toko lainnya yang menjual pempek ya. Yang... Sama saja tuh, sebenarnya sama saja guys. Cuman brand nama saja ya yang berbeda ya Lihat di semua sisi penuh guys ya oke oh. ya, terbangsa kita Oke oke Oke oke Oke oke Oke oke Oke guys Itulah ready ya nah, ini ada tempat taman ya guys dimanfaatkan untuk dari istirahat para pembeli dan makan-makan juga di sini Hadi. lupa ada padat sekali guys, mencari parkir ya. Di sini kalau uh, hari biasa guys, hampir sama persis ini. Bahkan yang hari ini lebaran ketiga sepertinya ramai juga ini. Karena kemarin tutup guys, banyak yang tutup jadi sepi ya kemarin ya. Kita sudah ke ini dan ternyata hari ketiga udah membuka seperti ini guys. Luar biasa. Masya Allah. ini guys yang tadi pakai panggang ya yang pakai telur ya, guys, nah, situasinya nah, sudah nah, terlalu ramai ya bro, bro. untuk saat ini, ini. Kita Akhirnya sama yang ini. sini buka sekarang ya terima kasih ya guys atas Sampai waktunya siapa yang bilang ya ini sudah selesai Sampai ya kita demikianlah eh, situasi dan kondisinya yang sangat ramai dan padat karena terdiri dari para pembelinya dari mulai dari beberapa daerah dan masyarakat setempat sekian dan terima kasih ini ya tetap aja ya.